dilar cuyokamu Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video yang bermanfaat dan menghibur Selamat menyaksikan kamu bagi orang di video lagi Rauh tujuan Ya setengah orang di. Kalau contoh itu dari Jakarta, dari dari kalau saya bilang. disoal itu, apa yang eh mau bikin Tidak ada apa Ada Aduh.. Waalaikumsalam kabarnya? Alhamdulillah Siapa yang Alhamdulillah juga baik-baik bro Sampai toh? Hmm kok Wah, kemati, gue Bu bahasa Indonesia terus Tidak sesuai dari Jakarta Apakah selalih atau bahasa Jawa, gue? Ya, ngerti sih kok, bro Di sini Jakarta, bro Pakainya bahasa Indonesia Oh, oh, iya, iya, iya, iya Duh, mau sak, gue, Ngomong bahasa Jawa Pakai Jawa Jawab ya? saya itu masih paham dalam bahasa Jawa, tapi mau ngapain itu agak sulit. Banyak di sini, saya ngake bahasa Indonesia terus bro Oh, oh Dan Dari Jakarta ini orang orang Jawa Jawi, ya? bahasa Jawa mah jarang. Kalau asli orang Jawa, ketemu orang Jawa baru bahasa Jawa loh. Sulit monoton Jakarta ini. Ya? Bro, saya mau tanya-tanya nih tentang bahasa Jawa Mau oh, apa? apa? Bahasa Jawa ini kamu atau bro? Bahasa Jawa ini kamu Kamu, kio. Bahasa Jawa kamu Ibu Kue Kue ini bahasa Jawa Bagaimana? Bagaimana? Kue Sampaian sampeyan iki tanggo sing kuwat jeneng wah tanggo tuwa iki apa saperantaran iki jenengan sak jenengan iki wong sing wis tuwa yo kaya to wong tuamu kaya to gurumu kaya to acara apa pak camat apa apa pa injil apa persik iki kok nek basa jawi iki jenengan ngoko pak Beres. Bahasa Indonesia kamu ada Kamu orang daerah? Ayo. Bahasa itu, bahasa Indonesia itu. Apa satu? Way. dengan tidak ke Vô siap, aku tak lên chỗ kê, ngó cái cái số tiền lương, là luôn ngó cái cái cái cái cái cái cái cái ngó